Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri. Teman-teman, wah lihat apa itu teman-teman? Itu adalah keranjang ajaib. Teman-teman, wah lihat, wah bener kan? Teman-teman, kita menemukan anak bebek di sini. Wih, keren ya? Oh ya, sebelum lanjut. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya Agar kakak bisa semangat lagi dalam membuat konten mencari mainan, teman-teman Wah, lihat Wih, apa ini, teman-teman? Wah, ternyata di sini ada Spinosaurus, teman-teman Wah, keren ya kita masukin ke keranjang Terus di sini ada Wah lihat Di atas sini ternyata ada Apa ini teman-teman Ternyata ini kuda zebra Teman-teman Wah keren sekali ya Wah lihat Di bawah sini juga ada Harimau teman-teman Si Hari mau lagi cari mangsa, teman-teman! Wow, keren sekali! Tuh. Wih, lihat di bawah sini ada apa, teman-teman? Wah, ternyata ini onta, teman-teman! <tuh> Ayo kita lanjut cari lagi teman-teman. Wih, apa ini warna merah teman-teman? Wah. Ternyata ini si Tirek teman-teman. <SILENGENCIO> kita menemukan Tirek. Wah. Wow. Terus, ini ada. Wah, wow, lihat, kita menemukan si raja hutan. Wow, kita menemukan singa, teman-teman! Wih, wih, sekali ya lanjut cari lagi. Wih apa ini teman teman? Wah lihat ternyata ini kita menemukan. Wow jerapah teman teman. Wih jerapahnya lagi makan daun. Wih keren sekali ya. Terus ini ada. Wah lihat. Wih kita menemukan apa ini teman-teman wah ini dinosaurus leher panjang si saurus. wow keren kita lanjut lagi cari mainan teman-teman kita cari kemana lagi ya wah apa ini teman-teman Wih. -teman? Ini... Kita menemukan dinosaurus lagi. Kali ini dinosaurus yang ada jambulnya, teman-teman. Wow, kita masukin ke keranjang, teman-teman. Wih, apa ini teman-teman Yang lagi tiduran Wah, ternyata ini Sapi teman-teman <SILENCIO> Wah lihat di sini juga ada wah kita menemukan gajah teman-teman wow kan sekali ya wah lihat teman-teman Wih ada kambing, sama harimau lagi mau dimakan. Teman-teman, wah ternyata ini domba. teman domba apa? Kambing, mau terus ini ada cita. Teman-teman, wow, kita menemukan cita Ih sekali ya. Wah, lihat. Kakak juga udah dapat banyak. Sekali mainan yang ada di dalam keranjang warna biru. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.